Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. 7 Manfaat Tomat Bagi Kesehatan Tubuh Anda Tomat merupakan buah yang mengandung banyak nutrisi dan senyawa yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah 7 manfaat tomat bagi kesehatan tubuh Anda. 1. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Tomat mengandung vitamin C dan beta-karoten yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. 2. Mencegah kanker Tomat mengandung senyawa likopen yang merupakan antioksidan dan dapat membantu mencegah beberapa jenis kanker seperti kanker prostat, kanker payudara, dan kanker usus besar. 3. Menjaga kesehatan jantung Tomat mengandung kalium, serat dan vitamin C yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung Anda. 4. Menurunkan risiko diabetes Tomat mengandung serat dan kalium yang dapat membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. 5. Menjaga kesehatan mata Tomat mengandung vitamin A yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mata Anda. 6. Menjaga kesehatan kulit Tomat mengandung vitamin C dan likopen yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit Anda. 7. Menjaga kesehatan tulang Tomat mengandung vitamin K yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang Anda. Namun, perlu diingat bahwa tomat juga mengandung asam oksalat yang dapat menyebabkan masalah bagi orang yang memiliki riwayat batu ginjal. Oleh karena itu, Sebaiknya konsumsi tomat dengan bijak dan sesuai dengan kondisi kesehatan Anda.